Thank <laughs> you. Nah, kita sudah sampai di puncak dari sini terlihat pemukiman warga yang ada di bawah sangat indah sekali, aduh banyak, namun posisinya <tuh> tidak bertumpuk di satu tempat eh, sesuai eh, kepemilikan tanah mungkin. Tuh, di situ ada, di sana juga ada, di sini juga ada. Nih. Kurang lebih sekitar lima atau sepuluh lah setiap satu lokasi perumahan. Eh, satu RT tapi berpisah-pisah atau jauh lokasinya di sana juga pemukiman pemukiman warga kalau dilihat tata letak lokasi pemukiman dengan pegunungan ya kurang lebih satu kilo atau kurang lah makanya suasananya masih sejuk dingin seger lah untuk ngabuburit sahabat mungkin video berikutnya cukup bukan sekian berhubung perjalanan saya untuk pulang jauh ya. semoga menghibur dan memberi manfaat uh, bagi orang orang yang menontonnya terima kasih jangan lupa didukung uh, dengan cara di like komen juga di subscribe terima kasih dan tunggu video berikutnya